Pulau Bangka diserang oleh bajak laut Tidung Yang berasal dari Muara Sungai Berau Kalimantan Timur Jangan lupa di subscribe Apa Subscribe, Sub like, subscribe, subscribe. like, comment, subscribe like, like, comment, and subscribe guys Yo guys guys, Channel Gerimis di kampung sebelah panas membara di kampung kita hujan gerimis di kampung sebelah panas membara di kampung kita hati menangis karena kecewa melihat kasih berpaling cinta hati menangis karena kecewa kita dilanjutkan dengan berjalan kaki e, Masih di bawah kawasan Bukit Sambunggiri Karena di depan ada navigator kita Si Zikri Dan ada Bang Ali Usman Di belakang itu ada Dato Aubian Ada Cik Lukman Bang Guri, Yau dan Juga ada Ya Halo apa kabar pak? Alhamdulillah sehat, sehat ya Sehat. Salam sehat untuk semua Sip Kami ditanya oh. Kagak mau Lu mati setiap hari lihat. Hahaha Ngeri Ini kan aja Bukan katanya. Oh, ade pas sekali ke anak nih nih? Oh, Halo, oh, berbuah kayak. bekas Tanah-tanah berbuah. Siap. Kita memasuki kelekat duren di kaki Bukit Sambung Giri. Seperti ada Aroma bakal ini cepat dah uh. dan di bawah kaki dia di bawah kaki bukit Samugiri di salah satu kebun warga di sini penuh atau banyak pohon buah gitu ada cembedak ada pohon durian ada pohon duku dan ada pohon lada pohon lada pohon lada tuh gitu ada putih dan Kita istirahat sebentar. Kita istirahat sejenak ya. nah. Sekarang kita berada di kaki Bukit eh, Samunggiri, sekitar dua tingginya, sekitar 203 ratus meter di atas permukaan laut. Nah, Bukit Samunggiri ini memiliki sejarah. Eh, kita ketahui bahwa pada tahun... 641 ketika uh, Pulau Bangka diserang oleh bajak laut uh, tidung yang berasal dari muara Sungai Berau Kalimantan Timur. Nah, bajak laut tidung itu menaklukkan beberapa pateh di Pulau Bangka seperti pateh kertas kuning, pateh ngincar, pateh nabihi, kemudian patih yang tidak ditaklukkan oleh uh, raja tidung yang menjadi sekutunya hanyalah uh, patih singa panjang jumur yang berada di kuala mendu. Nah, patih-patih yang ditaklukkan beserta dengan rakyat bangka itu ketakutan menghadapi bajak laut uh, tidung dan lari ke hutan-hutan. nah melihat kondisi itu dua Dua kekuasaan besar di uh, Sumatera pada waktu itu, yaitu Kesultanan Johor dan Kesultanan Minangkabau. Kemudian mengutus uh, dua orang panglimanya, satu panglima sarah dari uh, Johor, kemudian satu hulu balang alam harimau garang uh, dari Minangkabau untuk uh, menumpas bajak laut uh, tidung yang menguasai Pulau Bangka Nah eh, paling Limasarah itu masuk ke Pulau Bangka melalui eh, pesisir barat eh, dengan mengarungi sungai kota Beringin sementara Ulu Balang Alam Harimau Garang itu masuk ke Pulau Bangka melalui pesisir timur eh, mengarungi sungai eh, Jeruk Nah, Hulu Balang Alam Harimau Garang dan Panglima Sarah kemudian eh, menyerang eh, Bajak Laut eh, Tidung. Dan Bajak Laut Tidung berhasil dikalahkan dan lari ke Bukit eh, Samunggiri. Nah, sebagian pasukannya itu berada di eh, Cengal dan dia sendiri di Bukit eh, Samunggiri berhasil dibunuh eh, eh, oleh Panglima Sarah dan Gulubalang Alam Harimau Garam Jadi Bukit uh, Samungiri ini merupakan salah satu tempat uh, bersejarah, tem uh, tempat uh, meninggalnya ya tempat uh, wapatnya uh, Raja Tidung bajak laut yang cukup uh, ganas ya pada sekitar tahun 1641 yang uh, menyerang Pulau Bangka. Itulah sejarah dari. Bukit Sambung Giri. Kalau di dalam catatan sejarah kita ketahui bahwa sebagian pasukannya itu berada di uh, uh, apa, di Kampung Cengal ya. Nah, kemudian uh, dia sendiri itu dikatakan meninggal di Bukit Sambung Giri. Sementara sekutunya ya. Pateh Singa Panjang Jungur itu dikejar oleh Panglima Sara sampai ke Jiriji dan makamnya ada di Jiriji namanya keramat dan telur nah, jadi kita kesini ini salah satunya ingin apa mengetahui dan mencari jejak-jejak makam dari Raja Tidung tadi jadi kita akan turun meninggalkan ke eh uh, mandiri kita bersama tim metering Babel. pulang. Aduh. Ini coba adanya warna kuning. Tuh datang ya Tuh tuh Lagi kuning. Ini yang tadi doa Wah, keren, keren, keren, keren. Karena teli sambung kiri ya. Makan bagi bagi kita. Ini yang agak pucat. Iya, berarti muda nih, Ini muda. Ini agak tue nih. yang ini agak tue. Iya, keren. Tue bagian. Iya. mirip mirip merek, eh, bau itu apa, dimingat pulang lah <tuk> dirimu bau itu nikmat, terus sih. kayak, apa, gorengnya kuning lemak, manis so. oh, iya bang, aja udah, jadi kayak lemak, lemak, lemak, lemak aromanya hidung hmm. gantungan kunci hmm. ya, dapat juga ini jelas nih, ini jelas, dah, nih Uish. Ada tuh, walaupun cuma satu lum dua lum kan, hmm, walaupun gajih biji kipeng, durian kopit kan Tadi cembedak diam-diam bayi. Durian juga durian, bang. Apa itu, rasa ya bang? Manis, manis. Bukan rasa cembedak bang. Oh. Bang, ini benar bener berapa kilogram? enggak biasa <tuk> nah, <cepet>, emang bagus <tuk> cepet ya. sopir lerta <tuk> <tuk> <tuk> iya bang semangat ya nah menangis bukanlah budak enak perebang bukanlah budak